Let's go. Cik, cik cik cik cik cik balik lagi bersama otong spin hari ini kita akan review game get of olympus ya seluruh kita dua ratus 200.000 saja kita coba bantai-bantai olympus dengan bed bed berber seperti request kalian kalian semua kita langsung ke bet 4800 kita coba turbo dulu yang yang kita main main mana kita main di hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, di sini WD hai, hai, pasti dibayar lunas bosku jadi jangan ragu jangan bimbang langsung hai, aja untuk linknya saya taruh di pin ya, hai, hai, langsung hai, terus hai, hai, hai, hai, hanya hai, hai, hai, sama hai, hai, hai, hai, hai, ini modalnya Gabber ber ini karena hari ini kita akan mencoba bola-bola slot gajar hari ini. Info gacor hari ini, bos, slot gacor hari ini yang pastinya. Bola-bola jitu -bola dari saya akan membantai Olympus ya. Kita coba. Terboternya petir mana, Gus? Eh, uh, terboternya petir mana, Gus? Ayo, Gus. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo, Us. birunya jadiin dulu mantap biasanya sih mahkota tuh bukan ternyata kita coba geser ya seluruh ya kita coba manual dulu 10 kali Aduh ini bed bar, bar kesukaan viewer-viewer semuanya seluruh ya kita akan mencoba mencari profit-profit manis dengan pengunya jadi pengunya jadi atas cincin kasih petir dong nah lumayan kali sepuluh ya 200.000 anjir asik nih asiknya tuh berbaru tuh kayak gini loh jadi buat kalian semua jangan ragu bobo model-model gede biar profit-profit kalian tuh mantep gitu loh hmm. ayo kasih yang manis-manis lagi potir-potirnya lagi ayo kita kasih JP JP JP JP JP JP Dur aduh atas kuning kasih putri dong enggak mau Yo, atas gelas enggak mau juga anjir nah hijau konekin dulu kuning boleh kuning boleh nusul hijau nusul aduh merah nangkung pasti merahnya turun dong dua lagi itu enggak mau ayo lagi anjir nggak mau kita coba geser ke nusul. Quickspin ya seluruh ya, oh ya ya seluruh ya. Dicari pantul like, comment, subscribe nya ya seluruh ya karena cuma di sini kalian dapat info info slot gacor hari ini, pola slot gacor hari ini, info info menarik, info info slot gacor hari ini, bocoran slot gacor hari ini, kali kuning kuningnya pesan kalian, aduh nggak intinya yang berbau slot gator info slot gator pula slot gator pula hari ini pula slot gator Olympus hari ini pula slot gator Zeus hari ini slot gator Zeus hari ini slot gator Olympus hari ini pola-pola pembantai Olympus hari ini semua tersedia hanya di channel spin ya seluruh ya jadi buat kalian semua bisa dibantu like comment subscribe-nya biar channel saya tambah berkembang kita coba mau 10 kali manual lagi ya kalau emang nggak ada kita bakal naik aja kita main pula berberseber berberbernya bongga sudah bosan main motor-motor receh model motor di bawah 100.000 kita bantai moral di atas itu kita coba cari profit profit manisnya di sini aslor ya jadi buat temen temen semua aduh atasnya sudah si petir dong ya mantap sih saya nah, nggak sudah lagi enggak apa apa enggak apa apa gak apa, -apa us. ayo us lagi us mau lagi kah ayo us kasih paham kasih kasih info selagi hari ini us kode atau hari ini tuh Olympus Basku jadi buat kalian semua langsung kaskan aja ke Olympus kita naik bet nih, kita pola Barber ya ya kita coba 20 dulu ayo slot gacor hari ini ya hanya di Olympus ya bosku langsung total total manja saja di Olympus ini kita coba bet barber nih yang ada deketan sih karena modalnya nggak banyak tadi jemar coba kita cari profit-profit manisnya di sini. Udah enggak mau lagi. Ah, kasihin gratis Aduh, enggak mau. yuk slot gacor hari ini info slot gacor hari ini pola slot gacor hari ini. Pola pola hari ini hanya ada di Yotong tongskin betting. Dor. Ayo, Rp10.000 ini, yus kita kasih yang manis-manis menghubung -manis uh, seteter terisi isi daging petir-petir merah boleh-boleh dikonekin ayo ayo kasih yang manis kasih yang gurih Lur, kita coba manual sepuluh kali ya bisa saldo sudah mulai menepis ini lur. tapi kita nekat-nekatnya saja Aduh petirnya boleh nih udah gitu loh atas kuning boleh petir lagi lu, kuningnya nanggung tapi lumayan itu ya, loh kembali modal, emang enaknya main berber kayak gini, pecah dikit petirnya mantep tuh, gurih, gurih gurih eh merahnya jadiin dulu, merah itu nanggung buat merahnya nanggung mbak. nah lagi lagi lagi Kater dong dua turun langsung. Aduh tuh nih fix scatter, nih dua nih atas mahkota sama atas cincin. Hm beneran kan? Eh fris pilih ke sepuluh ribu nih tuh langsung gas kan kita coba ada isi nggak ya? semoga mau gak ada isi. Aduh punya nggak mau konek biru mau konek biru dulu kasih konek set merah boleh muncul. Hm bungun langgung merah langgung. nih hmm. lagi? Like, ya? Aduh enggak mau lagi anjir. Aduh, jangan kau perah diriku. Aduh, atas gelas kasih petir lagi. cincinnya jadiin sekalian anak Cincinnya jadi, uh, tujuh puluh tiga ribu kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali tujuh belas, tujuh ratus delapan anjir anjir Anaknya main bergerber tuh kayak gini, seluruh sekali bertau udah mantep banget. Jadi buat kalian semua usah ragu bawa bawa modal gondel gede kalau sudah bosan dengan model-model reddick di dalam gas ini aja model-model di atas model, -model, model 200-300 cari-cari profit dulu langsung gas bet baru-baru kayak gini enggak masalah sih. Ayo konekin lagi semuanya cuma sekali kau konekin ya susah. nggak ada petir nih nggak ada petir yang udah jelas banget ayo Aduh, gak konekin lagi. Aduh, gak konekin lagi. bisa dua kali, dua kali lagi. Kasih nah, si nah hijau konekin dulu. Hijau konekin, eh, hmm, gurih, gurih. Nah, atas kuning kasih petir enak nih, guys. Nah, mau anjir ya, udah atas mah kosak. Lumayan hmm? ya, seluruh 700.000 aduh enaknya gini nih kalau main modal modal gede profitnya tuh mantep gitu loh ini kita langsung auto kabur seluruh udah profit jadi langsung auto kabur ngapain dilanjutin karena kita bermain utamakan diri utamakan profit ya seluruh ya jadi buat kalian semua langsung gas-gas-gas-gas-gas kan gak aja kabur loh, pokoknya kalau udah profit ya kita Spin ini kita langsung auto kabur saja ya seluruhnya terima kasih bisa di bantu like comment subscribe-nya jika kalian penasaran, pola-pola gitu, pola-pola gacor, slot gacor hari ini bisa langsung gas ke bantu like, comment, subscribe-nya ya, seluruh terima kasih yang sudah menonton, bye bye.